Satu bukti tentang tingginya martabat bahasa Melayu dan luas penggunaannya di wilayah ini adalah pada surat-menyurat antara pentadbir dan raja-raja di kepulauan Melayu. Antaranya ialah A, surat Sultan Aceh kepada Kapitan Inggeris James okay. Lancaster 1601, B, surat Sultan Alauddin Shah dari Aceh kepada Henry Middleton 1602, C, surat Sultan Aceh kepada Raja Inggeris King James 1612 ketiga-tiga surat ini tersimpan di perpustakaan Bodleian, London. Oh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan saya Guys, Camo Mojib. Gimana kabar teman-teman semua? Semoga sehat selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala, dijauhkan dari segala mara bahaya, malapetaka bencana dan bala serta berbagai macam penyakit. Amin amin ya rabbal alamin. Oke okay, Guys, kali ini kita akan bereaksi sebuah video dari teman-teman sekalian yang request di Instagram ya, sejarah bahasa Melayu dan asal-usulnya. Ya, pasti kita dalam kehidupan ini ya kan, terutama istilahnya dalam bangsa Melayu sendiri banyak sekali istilahnya yang mungkin belum tahu tentang asal-usul daripada bahasa Melayu itu sendiri guys Termasuk saya juga yang orang Jawa saya juga tidak mengerti ya kan Asal-usul ya dari mana nih bahasa Melayu Kenapa kok ada bahasa Melayu seperti itu ya kan Dan bahasanya itu sama seperti istilahnya yang kita gunakan sehari-hari seperti itu ya guys Nah langsung saja saya sudah penasaran Jom kita tonton videonya Let's go Oke okay guys ini videonya dan ini daripada Syahadat Miyasil 73 Jangan lupa like, share, komen, dan subscribe Linknya di deskripsi Jom kita belajar bersama Let's go Masya Allah, Masya Allah. Beri pengetahuan catatan sejarah Biasa bersama kami, membongkar kisah sejarah. Wow, ini ke channelnya, guys. Sejarah Melayu Blogspot. Masya Allah. Perhatian khas untuk semua sila tonton kisah ini sehingga selesai Agar anda dapat fahami apa yang kami sampaikan dalam video ini Sejarah adalah sesuatu yang boleh kita pelajari yang baik kita ambil yang tidak baik kita tinggalkan Sejarah bukan untuk kita perdebatkan dan sejarah untuk kita ambil segala ikhtibar dalam kisahnya Betul sekali guys ya Sejarah bangsa kita membongkar kisah sejarah Untuk mendapatkan suara yang lebih jelas sila gunakan headphone. Oh saya dah dah dah, dah pakai dah. Okey. Sejarah bangsa Melayu. Bismillahirrahmanirrahim. Masya-Allah. Salam sejahtera. Kali ini kami membawakan satu lagi kisah menarik dalam membongkar kisah sejarah. Dan kisah kali ini ialah sejarah perkembangan dan asal usul bahasa Melayu. Seperti apakah kisah ini? Mari sama-sama kita saksikan, apakah kisah sejarah bangsa kita untuk kali ini? Untuk mengetahui asal-usul bahasa Melayu, kita perlu mengetahui asal-usul penutuh aslinya terlebih dahulu, iaitu orang Melayu. Asal-usul bangsa Melayu sehingga kini masih kabur, tetapi beberapa sarjana Eropah seperti Hendrik Hendari, Belanda, dan Robert Van Heen dari Austria telah melakukan penyelidikan secara kasar tentang latar belakang dan pergerakan masyarakat Melayu kuno. Okay. Teori mereka menyatakan bahawa bangsa Melayu berasal daripada kelompok Austronesia iaitu kelompok manusia yang berasal dari daerah Yunan di China hmm. yang kemudiannya berhijrah dalam bentuk beberapa gelombang pergerakan manusia dan akhirnya menduduki wilayah Asia Tenggara. Gelombang pertama dikenali sebagai Melayu Proto dan berlaku kira-kira 2,500 tahun sebelum Masihi. Kira-kira tahun 1,500 sebelum Masihi datang pula gelombang kedua okay. yang dikenali sebagai Melayu Deutro. Mereka mendiami daerah-daerah yang subur di pinggir pantai dan tanah lembah Asia Tenggara Kehadiran mereka ini menyebabkan orang-orang Melayu Proto. Seperti orang-orang Jakun, Mahmeri, Jahud, Temuan, Bidwanda dan beberapa kelompok kecil yang lain berpindah ke kawasan hutan dan pedalaman. Golongan Melayu Deutro ini dikatakan nenek moyang masyarakat Melayu yang ada pada masa kini. Bahasa Melayu berasal daripada rumpun bahasa Austronesia. Manakala bahasa-bahasa Austronesia ini berasal daripada keluarga bahasa Austris. Selain daripada rumpun bahasa Austronesia, terdapat rumpun bahasa Austroasia dan rumpun bahasa Tibet China. Ahli bahasa telah membahagikan perkembangan bahasa Melayu kepada tiga tahap utama iaitu 1. Bahasa Melayu kuno, 2. Bahasa Melayu klasik, 3. Bahasa Melayu moden. Sampai itu bahasa Melayu kuno. Bahasa Melayu tergolong dalam keluarga bahasa Nusantara di bawah golongan bahasa Sumatera. Bahasa Melayu kuno digunakan pada abad ke-7 hingga abad ke-13. Pada zaman kerajaan Sriwijaya pada waktu itu. Bahasa Melayu kuno telah menjadi lingua franca dan bahasa pentadbiran kerana sifat bahasa Melayu yang bersifat sederhana dan mudah menerima pengaruh luar. Bahasa Melayu juga tidak terikat kepada perbezaan susun lapis masyarakat dan mempunyai sistem yang lebih mudah berbanding dengan bahasa Jawa. Oleh sebab agama Hindu menjadi pegangan orang Melayu ketika itu, bahasa Melayu banyak dipengaruhi oleh sistem bahasa Sanskrit yang menyumbang kepada pengayaan kosa kata dan ciri-ciri keilmuan, kesarjanaan, bahasa Melayu. Bahasa Sanskrit dianggap sebagai bahasa sarjana dan digunakan oleh bangsawan. Bahasa Melayu juga mudah dilentur mengikut keadaan dan keperluan. Bukti penggunaan bahasa Melayu kuno boleh dilihat pada batu-batu bersurat abad ke-7 yang ditulis dengan huruf palawa iaitu 1. Batu bersurat di Kedukan Bukit, Palembang, wow. 683 Masihi, 2. Batu bersurat di Talan Ruoh, dekat Palembang, 684 Masihi, 3. Batu bersurat di Kota Kampur, Pulau Bangka, 686 Masihi, 4. Batu bersurat di Karangberahi, Meringin, Daerah Hulu Jambi, okay. 686 Masihi, 4. Berpandukan isinya, penulisan di batu bersurat tersebut dibuat atas arahan Raja Sriwijaya, sebuah kerajaan yang mempunyai empayar meniputi Sumatera, Jawa, Semenanjung Tanah Melayu, Segenteng Kera dan Sri Lanka. Oleh itu, ini menunjukkan bahawa bahasa Melayu telah digunakan sebagai bahasa rasmi dan bahasa pentadbiran kerajaan Sriwijaya. Sekaligus meluaskan penyebaran bahasa Melayu ke Tanah Jajahan takluknya. Walaupun bahasa pada batu bersurat itu masih berbahasa Sanskrit, akan tetapi masih terdapat pengaruh bahasa Melayu kuno di dalamnya. Okay. Istilah Melayu timbul buat pertama kali dalam tulisan Cina pada tahun 644 dan 645 hmm. Masihi. Tulisan ini menyebut mengenai orang Mo, Lo, Yu yang mengirimkan okay. utusan ke negeri Cina untuk memperolehi hasil-hasil bumi kada Raja Cina. Letaknya kerajaan Melayu ini tidak dapat dipastikan tetapi ada yang mencatatkan di Semenanjung Tanah Melayu dan di Jambi, Sumatera. Selain bukti penggunaan bahasa Melayu kuno tersebut pada batu bersurat di Gandasuli, Jawa Tengah, 832 Masihi, ditulis oh. dalam huruf Nagiri. Bahasa Melayu kuno mempunyai beberapa ciri iaitu A terdapat unsur-unsur pinjaman daripada bahasa Sanskrit. B bunyi B ialah W dalam Melayu kuno. Contoh bulan wulan. C oh, gitu. tidak wujud bunyi i pepet. Contoh dengan dengan atau dangan. D awalan BER ialah MAR dalam Melayu kuno. Contoh berlepas Marlapas E awalan di ialah ni dalam bahasa Melayu kuno. Contoh diperbuat niparuat. F ada bunyi konsonan yang diaspirasikan seperti b h, t h, p h, d h, k h, h. Contoh, sukashita. Okey, peralihan bahasa Melayu kuno ke bahasa K. Okay. Pengaruh agama Islam yang semakin mantap di Asia Tenggara pada abad ke-13 turut memberi kesan kepada perkembangan bahasa Melayu. Kedatangan Islam ke tanah Melayu telah banyak mengubah sistem bahasa Melayu terutama dari aspek kosa kata, struktur ayat dan sistem tulisan. Terdapat tiga batu bersurat yang penting. Satu, batu bersurat di Pagaruyung, Minangkabau, Minangkabau. 1356, ditulis dalam huruf India dan ah. mengandungi prosa Melayu kuno dan beberapa baris sajak Sanskrit. Bahasanya berbeza sedikit daripada bahasa batu bersurat abad ke-7. 2. Batu bersurat di Minya 7, Aceh, 1380, masih memakai abjad India ah. dan buat pertama kalinya terdapat penggunaan kata-kata Arab seperti kalimat Nabi, Allah dan Rahman 3. Batu bersurat di Kuadabrang, Terengganu 1303 hingga 1387 ditulis dalam tulisan Jawi dan membuktikan tulisan Arab telah digunakan dalam bahasa Melayu pada abad betul, itu Ketiga-tiga batu bersurat ini merupakan bukti catatan terakhir perkembangan bahasa Melayu kuno kerana selepas abad ke-14 muncul kesusasteraan Melayu dalam bentuk tulisan okay. Bahasa Melayu klasik Abad ke-13 merupakan waktu bermulanya zaman peralihan di Kepulauan Melayu. Dengan berkembangnya agama Islam kerantau ini, ini telah mempengaruhi bangsa dan bahasa di sini, terutamanya bangsa dan bahasa Melayu. Pengaruh India sedikit demi sedikit, mula digantikan dengan pengaruh Islam dan Arab. Kegemilangannya bahasa Melayu klasik boleh dibahagikan kepada tiga zaman penting, iaitu zaman Kerajaan Melaka, Zaman Kerajaan Aceh dan Zaman Kerajaan Johor Riau. Okay. Zaman penting bagi Bahasa Melayu ialah pada Zaman Kerajaan Melayu Melaka. Kerajaan Melayu Melaka yang telah menerima Islam dan berjaya membina empayar yang luas telah dapat meningkatkan kemajuan dan perkembangan Bahasa Melayu di rantau ini. Bahasa Melayu telah digunakan dalam pentadbiran dan aktiviti perdagangan serta menjadi lingua franca para pedagang. Bahasa Melayu juga telah menjadi alat penyebaran agama Islam ke seluruh Kepulauan Melayu. Bahasa Melayu telah mendapat bentuk tulisan baru iaitu tulisan jawi. Perbendaharaan kata juga telah ya. bertambah dengan wujudnya keperluan ya, ya. untuk mengungkapkan idea-idea yang dibawa oleh peradaban Islam. Keagungan Kesultanan Melaka jelas tergambar. Di dalam sejarah Melayu oleh Tun Sri Lanang, sebuah karya dalam bahasa Melayu yang sangat tinggi nilainya. Kedatangan orang-orang Eropah dan kejatuhan Kesultanan Melaka ke tangan Portugis pada tahun 1511 Masihi. Tidak menamatkan pengaruh bahasa Melayu. Okay. Ramai di antara mereka yang menjalankan penyelidikan. Dan menyimpan catatan mengenai bahasa dan kesusasteraan Melayu. Beberapa contoh usaha mereka ialah Pigafeita, seorang ketua kelasi berbangsa Itali, dalam pelayarannya bersama Magellan, telah menyusun kamus Melayu-Itali oh, semasa Melayu, singgah oh. di Pulau Tidor pada tahun 1521. Kamus ini merupakan daftar kata daripada bahasa yang dituturkan. ...oleh orang-orang di pelabuhan itu. Dengan okay. lebih 400 patah perkataan... ...dan merupakan daftar kata Melayu Eropah yang tertua. Wow. Kedudukan Pulau Tidor yang terletak jauh... ...daripada tempat asal bahasa Melayu. Okay. Menggambarkan betapa luasnya bahasa Melayu tersebar. Benar -benar. Jan Vugin Van Linskotin... ...seorang bangsa Belanda pernah tinggal di Indonesia antara tahun 1586 hingga 1592 dan berkhidmat sebagai pegawai kepada pemerintah Portugis. Beliau ada mencatatkan dalam bukunya bahawa bahasa Melayu dianggap sebagai bahasa yang paling dihormati antara bahasa, bahasa negeri timur. Wow. Pada awal abad ke-18, Francius Valentijen, seorang pendeta dan ahli sejarah bangsa Belanda, yang banyak menulis mengenai wilayah Kepulauan Melayu, telah menggambarkan kepentingan bahasa Melayu seperti berikut. Bahasa mereka, bahasa Melayu, bukan sahaja dituturkan di daerah pinggir laut, tetapi juga digunakan di seluruh Kepulauan Melayu dan di segala negeri-negeri timur, sebagai suatu bahasa yang difahami di mana-mana sahaja oleh setiap orang.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 1612, ketiga-tiga surat ini tersimpan di Perpustakaan Bordelin, London. Oh. Dalam abad ke-17, terdapat okay. banyak usaha oleh Sarjana, Sarjana Eropah untuk menyusun kamus dan daftar kata, yang kemudiannya diteruskan kepada bidang morfologi, sintaksis dan fonologi. Tokoh-tokoh tempatan juga tidak ketinggalan memberikan sumbangan. Kebanyakan usaha mereka berkisar tentang agama dan sastra. Palembang dan Aceh telah menggantikan Melaka sebagai pusat keintelektuaran Melayu. Tokoh-tokoh okay. di Aceh antaranya ialah 1. Sheikh Nuruddin Al Raniri, Bustanul Salatin, 2. Syamsudin Al Sumatrani, Mirat Al Mokmin, 3. Abdul Rauf Singkil, Mirat Al Tulab, 4. Hamzah Fansuri, Syair Prahu. Di Palembang pula terdapat Abdul Samad Al-Falambani dengan Kitab Hikayat Al-Salaqin. Ya kitab Selain daripada Aceh dan Palembang, beberapa tokoh juga timbul di tempat-tempat lain. Di Brunei, pengiran Shah Bandar Muhammad Saleh, pengiran Indera Muda, telah menghasilkan Syair Rakis, manakala di Banjarmasin pula terkenal dengan Arshad Al-Banjari dengan Kitab Sabil Al-Muhtadin. Al Syekh Mohad Ismail Dawod Al Fatani di Patani pula menghasilkan Matla al Badrin dan Furu Al Masail. Ciri-ciri bahasa Melayu klasik. Okay. Satu, ayatnya panjang, berulang, berbelit-belit dan banyak menggunakan struktur ayat pasif. Okay. Dua, menggunakan bahasa istana. Contoh tuanku, baginda bersiram mangkat dan sebagainya, tiga, kosakata kata dan jarang digunakan, ratna mutu manikam, edan kesmaran, mabuk asmara, sahaya, mashgul, bersedih, empat. Banyak menggunakan perdu perkataan, kata pangkal ayat sebermula, alkisah, hata, adapun, lima. Banyak menggunakan ayat somsang, pendepanan predikat. enam, banyak menggunakan partikel pon dan lah. Berarti ayat-ayat klasik itu ada pun lah, ada adalah, macam mana pun. Ah, adalah. Oh, ah, itulah. Okey, faham. Bahasa Melayu moden dikatakan bermula pada abad ke-19. Aha. Hasil karangan Munshi Abdullah dianggap sebagai permulaan zaman bahasa Melayu moden. Kerana sifatnya yang dikatakan agak menyimpang dengan bentuk bahasa Melayu klasik. Okey. Sebelum penjajahan British, bahasa Melayu mencapai kedudukan yang tinggi berfungsi sebagai bahasa perantaraan, pentadbiran, kesusahsteraan dan bahasa pengantar di pusat pendidikan Islam. Okay. Selepas Perang Dunia Kedua, British merubah dasar menjadikan bahasa Inggeris sebagai bahasa pengantar dalam sistem pendidikan. Oh. Semasa Malaysia mencapai kemerdekaan, Perkara 152 Perlembagaan Persekutuan menetapkan bahasa Melayu sebagai bahasa kebangsaan yang menyebut bahawa bahasa kebangsaan negara ini adalah bahasa Melayu dan hendaklah ditulis dalam apa-apa tulisan sebagaimana yang diperuntukkan dengan Undang-Undang Parlimen. Akta Bahasa Kebangsaan 1963-1967 menetapkan bahawa bahasa Melayu ialah bahasa rasmi negara Bahasa yang digunakan dalam semua urusan rasmi kerajaan persekutuan, negeri, tempatan dan badan berkanun. Laporan Razak 1956 mencadangkan agar bahasa Melayu dijadikan sebagai bahasa pengantar dalam sistem pendidikan negara okay. dan menjadi alat utama perpaduan antara kaum. Sampai di sini saja. Oke okay guys sudah selesai videonya dan itulah tadi ya sejarah bahasa Melayu dan asal-usulnya dari pertama kali video sampai akhir ya kan kita bisa belajar bahwasannya asal-muasal daripada orangnya dulu ya kan dan juga setelah itu baru muncul bahasanya ada bahasa yang kuno banget ada yang beh lama banget sebelum itu ya kan kita juga nggak bisa bacanya itu kecuali orang-orang yang memang betul mempelajari bahasa-bahasa kayak sang sekerta dan lain sebagainya ya guys ya dan saya juga bisa belajar di sini bahwasannya bahasa Melayu itu luas banget guys nggak cuma istilahnya di area-area sini aja tapi hampir setiap wilayah ya yang istilahnya kita lihat sekarang itu ah, mungkin lebih besar lagi dulunya seperti itu guys ya. Karena sampai ke Cina juga Melayu ya dikenalnya seperti itu guys ya dan Masya Allah apa yang disampaikan tadi itu ya mungkin sesuai juga daripada fakta-fakta yang sudah dirangkum ya kan banyak sekali bukti-bukti tulisan bahwasannya ada juga bahasa-bahasa Melayu di setiap catatan-catatan raja-raja terdahulu ataupun surat-suratnya seperti itu baru setelah itu muncullah juga istilahnya peradaban-peradaban bahasa Melayu ini bisa lebih dikenal lagi dengan adanya Islam seperti itu ya guys ya makanya Mungkin saya juga berpikir kenapa istilahnya identik Melayu itu Islam Karena dari peradaban itu dia bisa berkembang pesat seperti itu guys ya Sampai sekarang Dan kalau kita istilahnya melihat perkembangan bahasa Melayu Kalau kita lihat sekarang ya memang beda banget sama yang dulu-dulu ya kan Pasti kalau dulu-dulu mungkin yang bahasa Melayu itu yang kuno ataupun yang klasik juga Bakalan istilahnya banyak kata-kata yang mungkin kita tidak mengerti Mungkin orang-orang tua ataupun nenek-nenek moyang Ya kan nenek, nenek moyang kita itu menggunakan bahasa itu Tapi kalau kita sekarang bahasanya sudah Masya Allah ya campur-campur ya kan <laughs> Oke okay, dan saya juga sedikit paham tadi bahwasannya Melayu klasik itu ada pun nilai like kan apapun nah cantullah atullah ah, saya pun oh gini kan <laughs> oke okay, guys itu saja video kali ini semoga menambah wawasan kita dan pengetahuan kita ya guys ya jangan lupa like share komen dan subscribe-nya kepada channel syahadat miasil 73 guys linknya ada di deskripsi terima kasih sampai jumpa di video selanjutnya apabila ada salah kata mohon dimaafkan ya mungkin ada kekeliruan yang saya pahami tolong teman-teman Benarkan istilahnya? Betulkan di kolom komentar, biar istilahnya kita bisa berinteraksi di situ. Oke, terima kasih. Sampai jumpa di video selanjutnya, dan jangan lupa untuk senantiasa tonton terus channel ini, ya guys. Ya, video-video ini, ya. Semoga teman-teman semua senantiasa bahagia di dunia dan juga akhirat. Oke, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.